Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah of pentacle ataupun empat koin. Untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus, yang dimana disini digambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Januari, yaitu di dalam kategori keuangan yang dimana di sini digambarkan keuangannya akan jauh meningkat drastis. Ini juga digambarkan seorang tahu akan mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mampu meningkatkan keuangan dan finansialnya lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords. Secara memikirkan Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang taurus merupakan sosok seseorang yang beruntung di bulan Januari, yang di mana di sini keberuntungan ia dapatkan di dalam kategori keuangan yang selalu didukung didoakan oleh pasangan, didukung diduakan oleh keluarga, serta di sini seorang taurus akan mendapatkan empat pekerjaan, empat job yang di mana ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah debt. Secara umumnya debt itu diartikan perubahan dan transformasi. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan sudet yang pertama di sini menggambarkan perubahan transformasi kehidupan keuangan dirasakan oleh seorang tahu. Berkat doa dari sebuah keluarga, berkat doa dari seorang pasangan yang di mana di sini dikarenakan mendapatkan petualangan pekerjaan dari orang-orang sekitar yang mampu membuat keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan untuk kartu sudet yang kedua adalah 10 Oxford ataupun 10 pedang untuk sedik yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Scorpio yang dimana sini digambarkan seorang Scorpio bakal beruntung di bulan Januari tahun 2022 sini digambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Scorpio di dalam kategori kesehatan yang dimana sini seorang Scorpio mampu move on dan bangkit dari atas pengkhianatan yang ia dapatkan di bulan-bulan sebelumnya yang membuatnya down dan drop sebelumnya di bulan Januari tahun 2022 seorang Scorpio Mampu bangkit, move on, yang dimana juga di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, yang dimana juga di sini akan berdampak positif kepada rezeki dan keuangan seorang Scorpio sendiri, dan untuk support energinya adalah page of pentacle. Secara umumnya, page of pentacle itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang beruntung dalam kategori kesehatan dan keuangan, yang dimana di sini seorang Scorpio mampu bangkit mufun dan punya yang ia terima sebelumnya, serta di sini keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Januari adalah dengan mendapatkan seorang anak ataupun mendapatkan keturunan, yang dimana juga di sini membuat kehidupan lebih bagus dan rezeki semakin bagus lagi. Dan jika kartu DEK kita gabungkan dengan Zuleik yang kedua di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Scorpio yang dimana mana di sini berhasil move on dari pengkhianatan yang ia terima dan di sini transformasi perubahan kehidupan akan ia dapatkan dengan mendapatkan sebuah keturunan ataupun seorang anak dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah nine of cup ataupun 9 piala untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana mana di sini digambarkan seorang Libra bakal beruntung di dalam kategori hubungan asmara di sini digambarkan seorang Libra yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2022 yang dimana di sini tujuannya untuk melangkahkan kaki dan di sini membuat perban kepada hubungan asmara yang lebih bagus lagi dan di sini juga keberuntungan dapatkan oleh seorang Libra yang sudah berpasangan yaitu dengan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara dan di sini juga digambarkan seorang Libra akan sering mendapatkan kejutan yang dimana akan berdampak positif kepada hubungan asmara bersama pasangan setelah sini tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan mendapatkan keturunan dan seorang anak di bulan Januari tahun 2022 dan untuk kartu support energinya adalah King of sejarah umumnya King of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang berada di sekitar libra sendiri serta seseorang yang usianya lebih tua dari libra sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang libra yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini ingin melangkahkan ke kejenjang yang lebih serius untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang selalu didukung, didoakan oleh orang tua Libra, serta dimotivasi oleh orang tua Libra. Dan di sini seorang orang tua pasangan akan memberikan restu, sehingga langkah seorang Libra akan semakin mulus bersama pasangan di bulan Januari tahun 2022. Dan di sini seorang Libra yang sudah pasangan akan mendapatkan kebahagiaan sebarang yang dimana dengan kehadiran seorang anak ataupun dengan kehadiran sebuah hati dan jika kartu date kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan perubahan transformasi kehidupan hubungan asmara seorang libra akan ia rasakan di bulan januari yang dimana di sini dalam bentuk keberuntungan yang ia dapatkan bersama seorang pasangan yang selalu didukung dimotivasi oleh orang tua dan orang-orang sekitar libra sendiri dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah 2 tahun ataupun dua tahun. Untuk yang keempat, kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces yang dimana mana di sini digambarkan seorang Pisces bakal beruntung di bulan Januari tahun 2022. Di sini keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Pisces yaitu di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana mana di sini karir dan pekerjaannya akan jauh meningkat sehingga akan berdampak positif kepada keuangan dan finansialnya sendiri. Di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan dua pilihan pekerjaan yang dimana di sini, pekerjaan tersebut bernilai besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan seorang Pisces akan menjalankan dua job sekaligus, yang dimana di sini mampu membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi. Serta tidak tertutup kemungkinan karena pekerjaan seorang Pisces berada di puncak, yang dimana di sini mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk dapur support energinya adalah page option. Secara umum page of sword itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces bakal beruntung di bulan Januari tahun 2022 di dalam kategori pekerjaan yang di mana di sini digambarkan seorang Pisces menjalankan dua usaha sekaligus, menjalankan dua pekerjaan sekaligus, mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang nilainya sangat besar, yang di mana selalu didukung, didoakan oleh seorang anak, didukung, didoakan oleh sebuah keluarga, dan merupakan rezeki dari seorang anak yang mengalir kepada Pisces di bulan Januari tahun 2022. Dan jika kakudet kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan seorang Pisces di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini dengan mendapatkan dua keberuntungan, yaitu dengan mendapatkan tawaran pekerjaan yang nilai besar harganya, menjalankan dua karir pekerjaan sekaligus yang merupakan doa dari sebuah keluarga, yang merupakan doa dari seorang anak yang merupakan sumber rezeki dari seorang anak yang akan berdampak positif kepada Pisces sendiri dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah four of sword ataupun empat pedang untuk zodiak yang kelima kita mempunyai punya seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini bakal beruntung di bulan Januari tahun 2022 di sini digambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang gemini ada di dalam dua kategori. Yang pertama, keberuntungan dalam meniti menata kembali kesehatannya yang akan berdampak positif kepada kesehatannya yang semakin bagus, semakin fit di bulan Januari tahun 2022. Di sini keberuntungan yang kedua didapatkan oleh seorang gemini yaitu di dalam kategori perubahan kehidupan yang lebih bagus lagi yang dimana di sini rezeki keuangan akan mengalir beras, yang akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Gemini di bulan Januari Tahun 2022 dan untuk kartu support energinya adalah King Oxford secara King option itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Gemini sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini berhasil menata meniti kembali kesehatannya sehingga ia mendapatkan keberuntungan yang lebih bagus lagi. Kategori kesehatan yang selalu didukung dimotivasi oleh orang-orang terdekat, didukung oleh keluarga Gemini sendiri. Dan di sini seorang Gemini akan mendapatkan keuntungan dalam kategori perubahan kehidupan, yaitu karir, keuangan akan semakin melejit. Ya, dimana juga di sini tidak terlalu kemungkinan seorang Gemini mendapatkan salah satu tawaran pekerjaan dari orang yang lebih tua dari domini sendiri yang mampu menongkal keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan jika kartu kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan perubahan transformasi kehidupan, transformasi kesehatan, perubahan keuangan, perubahan rezeki, perubahan karir akan dirasakan oleh seorang domini di bulan Januari tahun 2022, yang di mana di sini akan lebih bagus lagi yang selalu didukung, dimotivasi oleh orang-orang terdekat -orang domini sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang bakal beruntung di bulan Januari tahun 2022 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua Scorpio, yang ketiga Libra, yang keempat Pisces dan yang kelima adalah Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang bakal beruntung di bulan Januari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.